Nyetir suka-suka Kocenannya bertiga Bawa satu geng Senang pun boleh juga Selamat haram Apa yang susah-susah Jadi haram-haram Bisa jadi bentukkan Untung Toyota ada SRS airbagsnya Jika benturan Airbags akan mengembang Tujuh titik pengaman Proteksi keseluruhan Sampai belakang, semua tetap aman Bawa muatan, suka-suka kita Yang penting happy, gak perlu safety-safety Kadang bersusun, tinggi menembus awan Sampai menculak, agak bergoyang-goyang Untung Toyota, ada heel start Rem ke gas aman, gak mundur ke belakang Start di tanjakan, langsung laju ke depan Banyak hutan tetap terasa aman Asyiknya dendam, apalagi teleponan Lanjutin terus, walau lagi di jalan Oh tidak bikin ya. Ada VSC-nya, belok mendadak Gas lift dari jalurnya, kontrol pengereman Agar stabil berjalan, bebas oversteer Gak bakalan understeer Nyetir suka-suka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 Sampai menculang, agak bergoyang-goyang Untung Toyota, ada heel start assist-nya Rem kegas aman, gak mundur ke belakang Start tanjakan langsung laju ke depan Banyak muntangan, tak terasa 360. Untung Toyota ada vs-nya, belok mendadak gaslit dari jalurnya, kontrol pengereman agar stabil berjalan, bebas oversteer, gak bakalan understeer. Selalu tenang kalau pakai Toyota, pasti terjaga, aman sepanjang jalan.